oke okay, balik lagi di channel aku inti tutor channel nomor satu yang memberi ilmu secara free dan gratis nah kali ini aku mau membahas tentang jual beli akun aman gak worth it gak oke okay, kita bahas yang pertama sebelum kita masuk ke itu boleh di subscribe channel aku agar mudah mengingatnya nah kali ini buat aku mau ngasih tahu nih untuk khusus-khusus yang baru kali datang di tempat aku Aku selalu promosiin 10 channel ya 10 channel pertama yang komen di video terbaru aku Aku promosiin gratis Nah yang mana contohnya seperti kita bisa lihat ini ya Oke kita bisa lihat channel aku Inti Tutor Ya kurang lebih brandanya seperti ini Dan masuk di komunitas Aku masih kebesaran ya Nah akunya segini aja deh Biar mudah melihatnya Nah ini jadi 10 orang komentar pertama Yang komen di tempat aku Ini semua aku promosin gratis Dan gak ada minta bayaran Kenapa harus bayar kalau niatnya nolong aku sini mau nolong-nolong semua pemulai ya, tapi dengan syarat 10 komentar pertama karena 10 komentar pertama itu pasti orang yang udah ngaktifin loncengnya maka aku promosiin channelnya udah banyak deh yang aku promosiin entah siapa aja nggak kenal tapi aku promosiin oke ya kurang lebih gitu masuk ke topiknya nah jadi sekarang ini topiknya ini tentang jual beli akun Aku mau ngasih tahu buat kalian semua yang mau beli akun lebih diperhatikan lagi. Ini ada akun namanya ini akun dia nih ya. Namanya kita blur aja. Kenapa aku blur? Karena takut orangnya langsung tahu dan meng, apa ya? kayak mungkin membuat pembelaan, mungkin membuat pembelaan jadi ini mungkin nanti setelah proses editing namanya kustapus tapi ini real. Ini real lah, ini real. Kita bisa lihat dia jual akun sampai dengan 1 juta subscriber Gue yakin ini gambarnya ini bukan gambar asli ya, bukan screenshot asli Ini merupakan akun fake yang ingin mengambil uang kalian Dan pada akhirnya akunnya itu nggak bisa kalian ambil Ini penjual penipu, menurut akun terus pribadi ini penipu Jumlah subscribernya 1.146.000 ya Cukup banyak, cukup worth it Belum Tapi dalam transaksi jual belinya ya, Ini ada sedikit hal yang mencurigakan Nah grafiknya udah banyak ya Pendapatannya sampai 458 dolar Banyak banget Berapa ya. duit deh ya Coba gue sekali dulu Sekarang ini dolar udah 15.300 ya Kali 45 dolar Ya lumayanlah dapat lah biar aja aja ya. Lu kita masuk ke komentar-komentar yang aja. udah memperhatikan ini akun ini. Seperti ada yang nanya Abang ini. Cek lokasi. Nah, dia nggak bilang tuh Lokasi tepatnya di mana? Cuman dia bilang Jawa Tengah. Nanya harga. Harga terserah Om, dijual satu juta kah? 650 juta geng. 650 juta, harga fantastik nih. Kalau misalnya aja kita transfer ke dia 300 juta aja, udah deh, kain kain, nggak dapat apa-apa karena ini modem ini penipu nih. Next kita komentar selanjutnya lagi. Lalu dari abang Eren Yejon, nah abang Eren Yejon ini, ini pertanyaan yang benar. Dia nanya nama channelnya. Kenapa kita harus nanya nama channelnya? Karena kalau mau jual beli, kita harus pastikan akunnya itu ada di Youtube. Apakah ini akun asli? Atau akun copy paste aja? Bisa ya? Kita nanya, apa nama channel Motoplogman? Dia nggak bakal jawab. Anjir, ada juga yang bilang nizius Zeus ya. Ini si Zeus ya. Gue yakin Zeus ini kawan-kawanan dia nih. Gue curiga ini memang kawan kawan dia. Karena dia membela mati. Akun penipu ini yang gak logis jualnya. Anjir, pernah nonton Om lewat FVIA tayang? Sih, udah famous. Dia bilang udah yakin ama akun ini. Udah nonton. Nah, nama channel aja belum dikasih tahu sampai sekarang. Tapi dia bilang udah nonton dari abang ini. Abang nipu jualin ya. Nongkon nih. Ini kawan-kawanan. Kita buka profilnya. nah ini Zeus ini pun nggak gambar asli dan pertemanannya masih 38 nah ini bukan asli ya ini akun-akun fake akun-akun fake kita buka lagi akun yang jual tadi ya nah pertemanannya itu pun masih sedikit ya ini pertemanannya masih berapa nih masih 46 pertemanan random biasanya kalau pertemanan Facebook yang Tril bagus itu pertemanannya udah 200 ribu atau 200 lah paling tiket 200 paling sikit. ini kesikitan ini nampak kali banget akunnya bukan akun asli dan fotonya ini bisa dicomot-comot nah lalu setelah itu kita masuk ke pertanyaan aku ya lalu kita masuk ke pertanyaan aku di sini aku nanya nih, terus aku komen, aku komen kurang lebih kayak gini nih, aku komen kurang lebih seperti ini ya. Udah banyak yang ketipu dan menipu, jadi lebih hati-hati ya kawan, dia langsung ngerespon. COD aja Kakak, biar kita enak. Nah, ini COD. Oke deh, kesannya COD, bawa duit 650 juta, lu mau COD kena rampok, kena begal, duit hilang nyawa melayang. Ayo kan? Jelas banget, itu jelas banget, sering banget terjadi jual beli kayak gitu, apalagi transaksi motor yang harganya belasan juta, lu mau beli, motor ada, lo kena todong, itu udah banyak kasus. Oke ya, baru-baru ini ada kejadian polisi yang melakukan seperti itu gue gak tau itu polisi asli atau emang pura-pura jadi polisi. Next, lalu gue tanya lagi nih. Lalu gue tanya, kirim linknya, biar dicek channel yang mau dijual. Gue minta tuh link, link, link, link, link. Kenapa link? Agar ketika nggak klik langsung sampai. Kalau nama mungkin bisa nyasar kemana-mana. Dia tetap kuku dengan langsung COD kak. Biar enak. Masalahnya jadinya bebas. Dia minta tetap COD. Kurang ajar nggak nih? Kurang ajar. Bawa duit Rp. juta dia COD kita rampok. Eh kurang ajar. Masa channelnya nggak bisa dicek? Nanti channel bodong. Iya dong. Kita kan berhak tahu ya kan? Lalu dia bilang. Kalau ketemu biar enak. Biar sambil belajar dunia Youtube. Ya gue terang aja Pix nipu Pix nipu Ini real nipu ini Nipu Halo gue kasih deh Ini renyekasi nipu-nipu Mana yang jelasnya Kalau kita mau beli channel akun youtube Itu lebih diperhatiin lagi ya kawan-kawan Karena udah banyak banget yang beli channel youtube pada akhirnya bukannya untung malah hancur Malah hancur karena bukan di bidangnya kita Apalagi channel kayak gini nih yang jual akun itu nipu Pure ini nipu penipuan sangat nggak ada otak deh 650 juta 600 juta deh dia bilang minta akunnya Terus mintanya COD. Apa ini? Kita tahu pula. Jadi buat kalian yang mau beli akun itu, coba lebih diperhatiin lagi. Lebih hati-hati lagi. Lebih dicek akunnya itu asli atau fake. Kalau akun fake, nangis. Duit hilang, akun nggak ada. Nangis, nangis banget. Ada nggak yang jual jujur? Nah, gimana cara dapatnya penjual jujur? Nah, gue kasih tips ya. Yang pertama, cek linknya. Apakah link ini aktif atau link ini link fiktif? Yang kedua, kita harus perhatiin juga tuh yang namanya login dari akun ini. Kalau udah deal ya, tapi ini kalau udah deal ya, udah deal emang nampak fisiknya dan udah transaksi. Tapi sebelum sebelum transaksi deh, cukup saja sebelum transaksi. Jadi, seluruh transaksi itu minta pemulihan akun. Jadi, pemulihan akun itu harus diganti semua dengan identitas kita. Seperti pemulihan email, nomor HP, akun yang tertaut itu harus betul-betul di-lockout dari punya dia, masuki ke punya kita, baru transaksi uang. Jangan transaksi uang dulu sebelum hal itu dilakukan. Karena kalau udah kayak gitu, pure, hilang nggak dapat lagi itu orang Kita hancur Hancur Nah yang ketiga Boleh melakukan COD Tapi syarat COD nya itu Di rumahnya Di rumah dia jangan dijumpa Tengah Kalau Jumpa Tengah kita jelas bawa duit Kita kena rampok Sering banget kejadian orang kena rampok COD itu karena bukan transaksi di rumah pembeli Ataupun di rumah penjual Jumpa Tengah itu adalah Bukti perampokan Link real saat ini, jadi jangan pernah mau jumpa tengah ya. Kalau jual beli, jadi paling sih itu aja dari aku. Semoga bermanfaat dan mendapatkan berkahnya. Oke, aku bingung lagi kalau mau di ini. Promosiin datang jadi sepuluh yang pertama ya. Oke, segitu aja dari aku. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya.